yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengeantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan Lu, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segera.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 yang berkaitan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah mantap, naetong tongpongan bah mau lihat. Nah, <tuh> Mantacong. di atas dunia harus Itu kawannya. Itulah tadi salah seorang anak kecil. Oh begitu hafal mati pembukaan undang-undang dasar -Undang 1945. Nah. Ini juga kita lakukan waktu saya juga masih kecil ya, itu wajib membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri di depan. Dan ternyata sekarang masih ada ya, anak kecil. Artinya di sekolah-sekolah masih ada hafalan ya, selain yang wajib seperti Pancasila, lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional ya. Juga pembukaan undang dasar 1945. Nah, semoga ini semua sekolah-sekolah masih uh, bisa menghafal ini. Pokoknya mantap bocil, sip, luar biasa. Ini viral videonya. Mudah-mudahan kelak anak ini ya sehat selalu, sukses, diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari pompa yang halal dan kelak ini adalah generasi penerus bangsa Indonesia Dekah, hidup bocil, NKRI harga mati